kita langsung saja mengambil kartu kepada Kesehatan Seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu keuangan Seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu karya pekerjaan Seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu hubungan asmara Seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021.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 Jika suponennya sudah kita dapatkan kenisan yang kita membuka kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Aquarius di bulan Mei tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sin kartunya sudah kita dapatkan Kini yang kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Aquarius adalah. Nine of Swords ataupun sembilan. Beda. Cara umumnya Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani dalam pikiran yang membuat semakin terpuruk, yang di akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan kepada kesehatan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021 kesehatannya akan mengalami penurunan yang dimana di sini seorang Aquarius akan mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini akan membuat seorang Aquarius semakin terpuruk dalam keadaan.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 Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan terpuruk dan mengalami beban pikiran di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini berdampak negatif kepada kesehatan. Namun, di sini seorang pasangan akan selalu mendukung serta mensupport seorang Aquarius agar bangkit dan keterpurukan, serta mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Tower. Secara umumnya, the Tower itu diartikan perubahan yang mendadak, siklus yang mendarat. Dan jika kartu detawar kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aquarius di sini menggambarkan, seorang Aquarius akan mendapatkan beban pikiran yang dimana membuat seorang Aquarius akan semakin terpuruk, namun dengan golongan dan suposional pasangan kepada seorang Aquarius, Aquarius akan mendapatkan perubahan yang mendarat dalam kategori kesehatan yang dimana di sini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Four open tackle ataupun empat koin. Secara umumnya, four open tackle itu dafatkan keseimbangan dan zona nyaman, serta ingin mengambil satu ide yang dapat menunjang keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius berada di dalam zona nyaman zona keseimbangan di bulan Mei tahun 2021 namun di sini kelihatan seorang Aquarius ingin mengambil satu langkah yang dimana akan mendongkrak keuangannya lebih bagus lagi serta keluar dari zona nyaman tersebut untuk bentar yang berada di kaki itu menggambarkan seorang Aquarius akan mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangannya satu poin berada di genggaman itu mengartikan seorang Aquarius akan mengerjakan satu pekerjaan yang dapat mendongkrak keuangannya dan satu koin berada di kepala itu menggambarkan satu ide pokok ataupun gagasan akan diperoleh serta dikeluarkan oleh seorang Aquarius untuk mendongkrak keuangan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021 berada di dalam zona nyaman, zona keseimbangan. Namun di sini seorang Aquarius ingin mengambil satu langkah, yang dimana untuk meningkatkan keuangan serta mendongkrak keuangannya. Dan di sini terlihat bahwasanya seseorang, orang tua, seorang sahabat, ataupun seseorang saudara akan mendukung seorang Aquarius untuk meningkatkan kehidupan keuangan di bulan Mei tahun 2021. Dan jika kartu the tower kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan. Perubahan mendadak, sih, yang mendadak di dalam kategori keuangan akan dirasakan oleh seorang Aquarius, yang dimana mana di sini semangat Aquarius mengatur satu langkah, satu pekerjaan, satu usaha, satu ide yang didukung oleh orang tua, sahabat serta saudara Aquarius, yang dimana mana di sini akan tercipta keuangan yang meningkat. Dan untuk kartu, karir pekerjaannya adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Secara umumnya Ace of One itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai, ingin meniti, ingin menata kembali. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa. Namun di sini ada tiga kemungkinan yang terdapat dalam karir seorang Aquarius. Yang pertama. Seorang Aquarius ingin memulai usaha yang baru yang dimana di sini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan keuangan Aquarius sendiri dan yang kedua di sini seorang Aquarius akan melakukan usaha tambahan yang tujuannya untuk mendongkrak kehidupan keuangan Aquarius sendiri juga diprediksi yang ketiga seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha sebuah ide ataupun membuka suatu cabang serta membuat sebuah gagasan yang dimana di sini adalah pekerjaan yang belum pernah seorang Aquarius lakukan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta finansial akuarium sendiri dan untuk support energinya adalah page of One. secara umumnya page of One itu diartikan seorang anak dan menggambarkan dari seorang Aquarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di sini seorang Aquarius ingin memulai pekerjaan yang baru yang belum pernah dilakukan, ingin membuka usaha yang baru, dan membuat suatu ide gagasan yang dimana di sini tujuannya untuk membagikan keluar serta atau anak Aquarius sendiri, yang tidak tertutup kemungkinan juga seorang Aquarius akan mendapatkan doa dan motivasi serta dukungan dari anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu tower kita gabungkan dengan kartu Karir pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan perubahan yang mendadak siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius membuat usaha yang baru, yang belum pernah dilakukan, yang tujuannya untuk membagikan seorang anak, serta keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of cup ataupun 9 piala. secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima pasangan dengan ikhlas serta tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain dan disini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021 seorang Aquarius akan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan yang dimana sini seorang Aquarius akan menerima pasangan dengan melihat kekurangan dan melihat kelebihannya dan di sini juga seorang Aquarius disarankan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain Agar tercipta hubungan yang harmonis serta yang bahagia Karena di disini seorang pasangan akan selalu memberikan aura dan respon yang positif kepada Aquarius sendiri Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Dan seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri Dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang Aquarius akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di bulan Mei tahun 2021 dengan melihat satu kebaikan serta ikhlas menerima kekurangan seorang pasangan yang dimana sini akan disambut oleh seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Pentacles dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius di disini menggambarkan perubahan yang mendadak siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius yang dimana sini seorang pasangan akan memberikan respon serta doa dan motivasi yang positif dan akan tercipta hubungan yang harmonis bahagia di bulan Mei tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan suram Aquarius di bulan Mei tahun 2021 itu berada di angka 9 94 41 19 dan 97 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Mei tahun 2021 semoga bermanfaat